Bismillahirrahmanirrahim. Tos niki napa niate ke tauwewu Abdin Jabal niku ta'alu bina nukmin saatan tetes muat Abdin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moraku. aku ayo do iman bareng-bareng. Dates ngaji kate sngater niki termasuk nambahin napa iman. sering paca di rakar warawan buat sholat salat anak ana yang ya ini yang iki iso guyon wadah masyarakat Anu yang pengiran pinter sing roh ribet sing dihihi komentariku ya kabeh sing bojo thua jane sapa iki sampah aku cek pinter wong sing dikritik wong sak menake iso guyon kan wong ngaji mereka ngono iso ngaji kok iso guyon bang reguk Makhluk kafiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi Bahkan orang paling masalah punya tetap Ketika blending kei semua sih kekuasaanilah Allah Subhanahu Wa Tak tentu karena rahmatku mesti itu mengkoni sobohai, orientasi wong Islam ini gua nengridah allah. Mereka nak rahmatiku amat almu men wa amat al kafir disebut wah rahmati wasiat kulas. Rahmatku mengenai sobohai, tapi nari dadaku ini uang muken. Kalau melainya uang muken, obsesi ini dadah allah warido kumat ruby. Mereka nak rahmat wong kafir nanti setelah nasi allah warahmati wasiat kulas. Rahmatku cember neng sobohai. Maksudnya kira iso maksudnya wong kakfir, maksudnya fasik fahsia, kura buah kau kentuk rezeki, kak iso, kak manti maksudnya. Maksudnya ngatur rezeki gue, kenapa? Kusti Allah, dan iku sebagian sifat permanennya Allah, asal wong jenik dunia untuk rezeki. Sembrono. Maksudnya kira-kira ini makrifatnya wong inti roku, sifat Faham ya, nama, idroku sifatillah Nah uang wis iso ngedroku nah, sifatnya Allah Ini gue kemana, bersaksi nak kabeh barang nintunya Aku madhahiru -gu gudrodillah Nama, madhahiru -gu gudrodillah Ya gue mau Nah uang wis ngono itu, samroh itu siji isen bepengira Nah menurut, walhubbufillah, langseneng yang dalem perkara yang terkait Allah ayo roh batu tersesaneng fima yang telah berkorok intawaya nyesandinya uwa minat sahabi saking ganjaran waku suruh diri hasil diri dana wa ta'ala nomor telu wal unsulan nyaman dikono namanya Aris Aris ibu bawa bawa benggul dokumentasi maknawis bawa ibu bawa bawa nama Aris Aris itu nyaman nama pulau niku raso maknanya Aris itu raro cuma aku rom arabe nama ini unsur nyaman jadi diserara rarape kalau dibangun jawabannya mereka jadi benar-benar kasih ama semua wanamu jadi saya rupus semua itu sudah nama guys. ini. Walunsulan aris so nyaman aman pilihlah nama apa? Ciri utama umarifa tuh nyaman be aku. Misalnya nyaman be Kadang gue kan jauh khawatir. Nanti gue buruan nih wawos di pendem di tinggal keluargamu. Seneng gono mungkin jadi awar cacing macam-macam. Kadang gue kan jauh hati, jadi uang kan jauh tuh aku terus piy. Bahasa ini ya bodoh, gue zaman Mani, gue aslinya bisa mikir Dita kok nih gue ini watengnya bapakmu Hidu lumatin kalas nih wateng Watengnya gue sepeteng, ini juga wateng, juga peteng Kadang ibu mucik renang warak, malah Itu orang kelelep ibu itu hamil malah disarankan Allah? Oh. Ternak Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa Misalnya umur 7-8 bulan 8 bulan Allah oh, bisa mengelola Warni juga weteng Tengok oh, janin ini sudah hidup Dan sudah butuh makanan Allah oh, oh, bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup Artinya paling tidak aku enak nikmatin gitu. Zaman aku urim yurah caranya kenapa saya hidup Kenapa saya harus mikir caranya urim zaman yang kuburan Sekarang saya hidup pun gak bisa mengelola caranya apa? kita nyifati allahu almuhi allah yang menghidupkan, meskipun pun kita nggak tahu caranya, caranya menghidupkan gimana nggak tahu kita, tapi tahu-tahu kita di, allah bisa menghidupkan kita zaman kita mekmani zikot, zaman kita masih sperma, zaman kita dirasim, kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan, kok oh, aneh, zaman kui utek iso mikir kok malah meragukan kudrotu, wow, mestine kui seure minyak seni kudrotu, kok malah nyuwal kudrotu, malah pki Buat yang ini malih, mestinya cokwe uret dua, anjing saya ni kutilo tua, oh nomani, terima supir mati, menuso, iso putih kasan, iso gardiano, pipi kapri, pakai licet, tiga momah, ih gua karek nying saya ni kutilo tua, loh bareng iso mikir, kok malah menyangsikan kutilo tua, baru so popo pesurek, mati nunggah, nah mestinya cewek iso, kok malih, iso urek, loh itu loh, putih nilainya, loh putih, putih kutilo tua, dan kutilo tua yang sama ini nanti yang disonggol ngelep ngelep, mati kok aneh. Mula-mula si Zairani Ure pun Orang kok mikir nyakseni gitu Ini dunia harus karak nyakseni Kudro Tua mulai asyadu anak gula ilah ilah ilah asyadu Allah ilah Kok karak nyakseni Kok malah mikir? Mikir harus keliwat kan? Kemudian ujian tapi mikir orang-orang Lu barang karuan kok dipikir Saya meripat ramai gawe ngerti-ngerti Bu guna model lo Mangan kita reso gawing ngerti-ngerti ke karet guna noh bogo manga saya ini nak bapak ringnya bongai raga bego troto mikir Sekarang mikir hidup itu butuh oksigen Kalau nggak ada oksigen gak bisa hidup Orang sudah mati itu nggak ada oksigen Berarti nggak bisa hidup Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus Harusnya nggak ada orang mati Karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen aku goblok Saya menjadikan Oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan. Berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Peringatan yang mati ya banyak Tapi lagi tolong Islam, kan? Nifati penghidup adalah Allah, al hizab yang memberi. <tuh> dan itu pastinya. Tapi, aku kan udah ngerti benar tahu, Aji Tafsir, jalan lemah, walaupun itu membuat Zaman perumahan, orang-orang ingin membuat jalan-orang Orang roh, jadi orang roh Berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita Hanya Allah al-Muqi Allah juga nanti al-Muqhiyya Ketika kita ingin mati, mati Ya sudah, seperti itu Nanti setelah mati, Allah lagi yang menghidupkan Kok malah, mau mikir cara ini Urif lah, mikir carane, carane Cara ini hubungannya sama al-Muqhiyya sama al mikir carane, ini hubungan bedat yang marini Lei te ulama-ulama sing ahli muda tafoi ayal paling tua ru fataku wo a be usku ru wo ora usku ru ni ibu ummatun mati ya gurau matu tafsir sing ciri karang ilmu elu hakikat keni israel ibu ambek wong Islam mati kaji nabi ibu ceker dan mati kaji nabi maka keni israel ma wo dawi uya keni isra ilafku ru ini mati ya lati ya 62 adikku hei keni israel koi koi eleng ne matku jadi ilinya ibu materi Sementara kita umati ya, nanti Kita ini kan Eling Allah Karena kalau kita Eling Allah Karena kalau kita ini kon kita Eling Allah Karena kalau kita Eling Allah nikmat yang sekarang hilang dan kita nanti butuh Allah ini Yang sekarang musibah bagi kita nanti nah, Karena ya, yang kita cari Allah ini kalau kita Allah Ya Allahnya kita Eling Allah Karena kalau kita kita Eling Allah Allah Allah jadi orang ahli muka syafa'i ayat uskru'ah itu fad ya sama. Kau di Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat, memang takutnya kita sama. Allah. Nah, Israel gak? Ini ngewubi mata, dari rupa-rupa ini, Allah. Nikmat. Amal ini, wiridan paling duri, Allah, Allah, Allah. Kita enggak pernah tahu mana ini Allah. Dengan nah, Allah dengan segala sifatnya. Allah dengan segala sifatnya saya mau misalnya gak laki susah aja saya lihat nggak pangeran nih al-muthrig dat si Marini guyu Tapi gak nak laki dari Demataque, nak pangeran Marini susah kok ya Ono wong seneng anak, sange seneng itu kau naswira motor ninja semua nenggak ped, kita sakur. Kau macam kita kecelakaan mati, kok ya langsung, ad pesawat nuangis ketinggalan. Beliau pesawat kecelakaan guru alhamdulillah muka, Lho oh, opo gampange pengiran gawe atsaka nggo At apa? Kita tidak pernah tahu ya anak kita wis mau nyeksa nih, Wis pilihan itu. Bali pengiran ilmu wa no. anna wa atha wa abkau anna huwa amatha wahya. ujung ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa ilah rabbikal Muntaha wa anna ila roptikal 14 mungkin akan seru al muntaha itu 9 muntaha itu inti gak Gond gol Final gol 4 gol Mau beberapa sifat tentang mewah sidratul. Enggak alam sing disebut keimanan Walaupun bulan senang villa hinggalu dalam ahi rohkuati teks senang 5 4 roh 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 nomor 000 000 nyaman bila iklan allah 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 bangkit 000 000 Sofun mana nih bangkit ini bener Sofun banyak bila hikalan awat Allah. Jadi sing darani marifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya gue urut lorot, ruso bora iso, yo bora iso, deteno perogam, mereka termasuk maksiat yo raiso, ngaku nih barang sing madarat nih agama mu yo raiso. Ya, semoga kita enggak Misalnya orang wong lumpuh. Sebenarnya saat lumpuh itu ya dia benar iso Jumatan, iso jamaah nih, Tapi kan iso tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebenarnya bukan sekedar bisa Jumatan dan pengajian, tapi kan iso nekani, maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul ridho Kodara, akhirnya dia punya service sudah tetap bangke. Service survei, berkolaborasi. Karena bahwa kita, buat sing rumat nih, nonton. Sing rumah ketika memberi itu bukan atas nama segi duduk yang nyalauuang lumpuh, meribau ngawang, tidak. Aku desa amal, nopo. Aku duit hmm. sarana. amal Jadi duduk nopo biayai buat rumah, sing rumah nganggep itu sarana amal, sing lumpuh itu nganggep sarana sumber semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu Wataala.